lima puluh kali dari besar tubuhnya Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak, Anak burung? Astagfirullah, Dapat dari mana, Ra? Itu, Rara mau pihara burung aja deh Dipelihara? Mm -mm. Jangan, Ra! Cepet balikin ke sarangnya, kasian mm. tahu. Emang ga boleh pihara burung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 Saya tadi di taman ada anak burung. Wah, lucu banget. Padahal Rara mau piara, tapi nggak boleh sama kanusa. Rara mau pelihara anak burung. Hmm, pasti induknya sedih kalau kehilangan anaknya. Kasihan kan Rara. Rasul melarang kita untuk tidak menyakiti hewan. Hmm. Tuh kan dibilangin gak percaya sih Kata Pak Ustadz, ada juga hadis yang mengisahkan Tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka <tuh> Karena ia mengurung kucingnya hingga mati ya kan Uwah? Iya Gak dikasih makan, gak dikasih minum Astagfirullah anta Eh, eh mau kemana Rara? iya <tuh> Menurut, <tuk> yang banyak ya, biasa sehat Nen, <tuk> ini, ini, <Menurut. tuk> <tuk> <tuk> Ah, aduh, anta, kamu nggak apa apa? Ini, ini, ini, makan ya, yang banyak.